Berikut harga sawit Provinsi Riau berdasarkan penelusuran info sawit dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Sawit umur 3 tahun 2088,71 rupiah per kilo. Sawit umur 4 tahun 2267,19 rupiah per kilo. Sawit umur 5 tahun 22482,92 rupiah per kilo. Sawit umur 6 tahun 2543,31 rupiah per kilo sawit umur 7 tahun 2642,75 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2716,40 rupiah per kilo. Sementara sawit umur 9 tahun 2781,77 rupiah per kilo, dan sawit umur Oktober 20 tahun 2848,20 per kilo, sawit umur 21 tahun 2724,47 rupiah per kilo dan sawit umur 22 tahun 2710,46 rupiah per kilo, sawit umur 23 tahun 2698,79 rupiah per kilo, sawit umur 24 tahun 2582,07 rupiah per kilo, dan sawit umur 25 tahun 2517,87 rupiah per kilo. Dimana harga minyak sawit mentah? CPO, ditetapkan Rp12.599,31 per kilo, dan harga inti kelapa sawit, kernel, Rp5.738,74 per kilo, dengan indeks kas 92,64 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 22 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.